Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat Oke, pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen utama Instalasi listrik penerangan Seperti kita ketahui Instalasi listrik penerangan diatur dalam puil Puil adalah Persyaratan umum Instalasi listrik ya, Dimana Di dalam buil tersebut Terdapat ketentuan-ketentuan Atau standar Pemasangan instalasi Listrik bangunan Untuk instalasi penerangan sendiri Meliputi Pemasangan instalasi listrik Yang bebannya adalah Berupa beban penerangan Contohnya seperti Lampu di rumah Atau lampu penerangan jalan umum e, Kemudian untuk Instalasi listrik penerangan di rumah Itu dimulai dari PHB sampai ke Lampu-lampu di dalam ruangan rumah Baik, e, langsung saja Kita bahas satu persatu Komponen-komponen apa saja Yang ada di dalam instalasi listrik penerangan. Yang pertama kita mengenal MCB. MCB adalah singkatan dari Miniatur Circuit Breaker, ya. Dimana dia itu fungsinya untuk memutuskan arus ketika terjadi beban lebih atau arus lebih. Nilai MCB yang dipakai dalam instalasi penerangan satu fasa memakai MCB satu fasa ya dimana nilai MCB-nya tertulis di badan MCB-nya seperti ini. Yang saya pegang ini C4, artinya dia itu MCB 4 ampere yang dipakai untuk instalasi 900 volt ampere kemudian untuk instalasi penerangan listrik tiga fasa dipakai MCB tiga fasa ya, bentuknya seperti ini ada untuk bedanya antara MCB 1 fasa dan tiga fasa terletak pada jalurnya kalau satu fasa hanya ada satu jalur fasa saja tapi kalau MCB 3 fasa ada tiga jalur fasa yaitu fasa R Fasa S dan Fasa T Begitu uh, Itu untuk NCB Selanjutnya uh, Yang mempunyai Fungsi yang sama dengan NCB Kalau instalasi penerangan Yang versi lama Itu masih menggunakan Sekring, ya, sekring. Ini sekring dan rumah sekring ya, Sekring ini fungsinya sama Dia akan memutuskan arus ketika terjadi arus lebih atau beban lebih dalam instalasi di rumah tersebut. Ya, sekering ini dipasang di dalam box sekering, ya, yang bentuknya hitam seperti ini. Bisa kalian lihat di rumah. Ada dua versi yang memakai MCB dan atau yang memakai sekering. Okay. untuk peralatan selanjutnya ada saklar. Nah, saklar yang pertama adalah saklar tunggal. Ya, ini saklar tunggal. Saklar tunggal. Ya, eh, seperti untuk saklar, fungsinya untuk memutuskan atau menghubungkan arus listrik ke beban penerangan. Nah. Kalau salah tunggal berarti dia fungsinya untuk memutuskan atau menghubungkan arus menuju ke lampu, ya, satu beban lampu atau bisa juga satu lampu tapi hidup dan mati dalam waktu yang bersamaan Nah, pemasangannya nanti jalur input dan outputnya di sini apelnya, ya bisa lebih dari satu beban atau satu lampu, nah, ini sering biasa dipakai di rumah-rumah saklar tunggal, oke? Okay. saklar yang selanjutnya ini juga banyak dipakai di instalasi rumah, nah, ini namanya saklar seri. apa bedanya dengan saklar tunggal? kalau saklar seri, seri dia eh, punya dua dua tombol ya yang bisa untuk menghidupkan dan mematikan dua jalur ya jalur A atau jalur B ya bisa mati dan hidup sendiri-sendiri inputnya cuma satu kemudian dicemper nah outputnya ada dua jalur ke jalur A atau ke jalur B seperti itu tuh tadi untuk saklar Teri. saklar selanjutnya yang ketiga yang banyak dipakai juga ini adalah namanya saklar tukar, oke okay, saklar tukar hampir sama bentuknya seperti saklar tunggal hanya saja untuk saklar tukar tidak ada apa ini namanya ya penandanya tidak ada penandanya jadi dia bentuknya polos ya untuk beda merek juga beda bentuknya ada yang lebar nah untuk salah tukar dia fungsinya untuk menghidupkan atau mematikan satu lampu dari dua tempat contohnya lampu yang ada di lorong ketika kalian ingin memasuki lorong men uh, kalian menyalakan lampu tapi ketika sudah melewati lorong Lampunya dimatikan bisa dari saklar tukar yang di ujung Untuk itu pengaplikasiannya harus ada dua saklar tukar Dalam instalasi lampu tersebut Ini biasa bisa juga dipakai dalam kamar hotel Nah contohnya ketika kita masuk ke ruangan Lampu, kita menyalakan lampu di saklar yang pertama Kemudian ketika kita ingin tidur Kita tidak usah menyalakan lampu Di tempat yang tadi Tapi tidak usah mematikan lampu Di tempat yang tadi Tapi dimatikan dari saklar tukar Yang berada di dekat Tempat tidur Seperti itu ya. Pemasangannya, aplikasinya macam-macam nah, Nanti akan dipelajari Di pertemuan berikutnya Komponen selanjutnya adalah kotak kontak atau biasa kita sebut stop kontak. Nah, pemasangannya untuk stop kontak: kabel fasa sebelah kiri dan kabel netral sebelah kanan. Ya, seperti ini. Selanjutnya ada komponen fitting lampu. Ya, fitting lampu ini yang saya pegang adalah fitting lampu. Tempel yang dipasang di dinding, fitting lampu dipasangnya bersamaan dengan roset. Ya, dipasang roset dulu, baru fittingnya seperti ini. Komponen selanjutnya adalah kotak hubung ya, kotak sambung, ada beberapa tipe. Yang pertama, tipe. Tidur ini fungsinya untuk tempat sambungan kabel tab cabang 3 kemudian ada cross dus cross -dose ini untuk tempat sambungan dari empat cabang atas bawah samping kanan kiri selanjutnya ada in dus in dus ini adalah tempat untuk meletakkan komponen-komponen seperti saklar atau stop kontak ya seperti ini kita pasangnya selanjutnya ada pipa pipa pipa ini jenisnya pipa PVC dia ya, fungsinya untuk tempat penghantar ya dipasang ditanam di dalam tembok dan dipasang di atas plafon ya, kalau misalkan pemasangan di dalam rumah kemudian untuk menyambungkan pipa ada pencabangan ya, kita pakai Keni. Keni ini untuk sambungan atau pelokan pipa di instalasi penerangan. Selanjutnya, ada klem. Nah, klem ini fungsinya untuk menempelkan pipa ke dinding supaya instalasinya kuat dan tidak mudah. Supaya lebih rapi jika pipa tersebut kelihatan dari luar Oke, komponen yang terakhir adalah komponen penghantar Nah, Dalam instalasi listrik penerangan ada dua jenis penghantar Yaitu penghantar NYA dan penghantar NYM untuk NYA adalah penghantar Jenis pejal mana hanya Ada satu inti di dalamnya Nah Kalau instalasi satu fasa Hanya memakai Tiga jenis kabel ya, Yaitu satu kabel fasa Yang berwarna Merah atau hitam Kemudian Satu kabel netral Yang berwarna biru Kemudian ada satu kabel ground. Kemudian untuk jenis yang kedua ini, jenis NYM. Ya, jenis NYM ini kabel yang berisi dua atau tiga kabel yang diselubungi pipa PVC. Ya, Di dalamnya berisi kabel pejal juga. Ya, namanya kabel NYM. Biasanya dipakai di instalasi luar yang tidak memakai pipa. Oke, demikian penjelasan tentang komponen-komponen instalasi listrik penerangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. Terima kasih.